Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dinas Kari di Universiti Dewi di Masyarakat Madrasah Dan temas dalam MTSN Juru Senjata Madrasah Untuk mendukung sarana dan prasarana Madrasah, MTSN 7 Rusulia Selatan Telah menyelesaikan pembuatan Sertifikat tanah yang dibeli secara swadaya dari pendidik dan tenaga kependidikan Serta semua orang tua wali siswa MTSN 7 Rusulia Selatan Untuk peningkatan fasilitas madrasah Sertifikat tanah diterima dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pertanis Haji Muhammad Romani MPDI kepada Kepala MTSN 7 Hulu Sungai Selatan yang juli SAG MPDI sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah yang dibeli pihak MTSN 7 Hulu Sungai Selatan untuk peningkatan mutu dan fasilitas madrasah. Kepala MTSN 7 Lusungi Selatan Jamjur SAG PDI menyampaikan penyelesaian sertifikat tanah tersebut sebagai salah satu upaya madrasah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan ke depannya. Alhamdulillah tanah yang kami sewadaya sudah memiliki sertifikat yang sah dan dimana ini merupakan wujud nyata kinerja kami dalam peningkatan sarana madrasah. Sunada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana MTSN 7 Rusuna Selatan Muhammad Hasbi SAG mengatakan dengan selesainya sertifikat tanah tersebut, maka kepemilikan tanah yang sudah dibeli oleh semua warga madrasah sekarang sudah sah menjadi hak milik MTSN 7 Rusuna Selatan. Dengan adanya sertifikat tanah ini menjadi bukti yang sah atas kepemilikan tanah, Barang negara atau BNN dalam hal ini hak milik pihak MTsN tujuh Hulu Selatan dengan harapan semoga dengan sudah tersebarnya tersebut juga segera bisa direalisasikan pembangunan gedung baru ataupun fasilitas pendidikan lainnya untuk MTsN tujuh Hulu Selatan. Sampai jumpa. Ya,